Oke okay guys, ini gunung prute guys tap menangannya guys hey guys Bagus, guys. nya, guys. Pemandangannya bagus. Ini pemandangannya, guys. Mantap. Jalanan rute, guys. Oke, di bawah ada mobil guys. Ada mobil, batu, batu kelapa. Ada mobil di situ guys. Apa? Ah itu mobilnya guys. Mobil ada, mobil dibawa guys. Pesona pulau -nya, guys nih, santainya bagus guys. Hai, nah. pantai lautnya guys Lanjut lagi perjalanan ya guys Untuk kemaren dibawa nggak ada? Hah? Untuk kemarin dibawa pulang ke sini nggak ada? Oh, ya. waktu ada Waktu berangkat kemarin pulang? Nggak ada ya. that out